Set top Box atau Freebox TV Digital ialah alat untuk mengonversi sinyal menjadi gambar dan suara agar dapat ditampilkan pada TV analog. Di Indonesia menggunakan DVB-T2 untuk menangkap siaran TV digital. Ada tiga kabel yaitu kabel adaptor untuk kelistrikan, kabel RCA yang berwarna kuning, putih dan merah, terakhir kabel antena. Ketika kabel adaptor dihubungkan ke listrik dan tombol power pada STB ditekan, lampu di layar STB akan menyala. Kegagalan di sini sering terjadi karena soket pada STB atau pada televisi kurang masuk atau kurang tekan sehingga tidak terjadi koneksi. Jika lampu indikator STB sudah menyala hijau, tekan tombol menu di remote STB, layar akan menampilkan merek dan tipe STB sebagai ucapan selamat datang. Pada posisi ini, pesawat televisi dan perangkat STB sudah dipastikan normal tanpa kendala. Sekarang waktunya menguji kemampuan antena.